Ada kabar spesial banget untuk warga Konoha Alhamdulillah lagu lastik kejuara tembus 16 juta Dan tentunya otw ke angka 17 juta viewers dalam 3 minggu perilisan persahabat Dan alhamdulillah masih menduduki trending 9 di youtube untuk music Kita makin bangga dengan pencapaian ini Mudah-mudahan bersama dukungan semakin banyak lagi Terus streaming ya Buat kita semuanya streaming lagu-lagu Bunda Lesti kejora Kemudian juga kita simak bersama diunggahannya Kariski Makeup kemarin. Mengunggah foto Bunda Lesti dengan tentunya lagu insan biasa. Bentuk support dan dukungan dari Kariski Makeup kepada Lesti kejora Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan sehat terus untuk Kariski Makeup. Dan pertemanan silaturahmi yang tetap terjaga dan berjalan dengan baik. Berikutnya juga persahabat mengenai lagu insan biasa, alhamdulillah persahabat ya mencapai lebih dari 600 k streaming di Spotify dalam 25 hari perilisan. Ini keren banget tersahabat, kita makin bangga. Alhamdulillah di aplikasi Spotify dalam 25 hari perilisan streaming insan biasa mencapai 600 lebih. Persahabat, 600 ribu lebih streaming di aplikasi Spotify. Ini luar biasa pencapaian yang sangat membuat kita semakin bangga. Alhamdulillah, persahabat. Semangat terus untuk kita semuanya. Support karya-karya seorang Lesti. Kemudian juga, persahabat, kita lihat selanjutnya di postingan ke Les La Lovers Hong Kong. Dua jam yang lalu, enggak sebuah postingan, persahabat, ya ada tentunya kabar. Habi Ramzi memberikan pesan menohok kepada oknum fanbase yang melakukan bullying. Di sini ada sebuah kalimat persahabat dari Admin Lasalovers. Tolong untuk slash lovers dimanapun berkomentar harus bisa menjaga idola kita. Kalau udah begini hayo katanya itu persahabat. Jadi untuk warga Konoha, dihimbau agar tetap berkomentar, dijaga... Ketikannya persahabatnya harus bisa menjaga idol kesayangan kita. Berkomentarnya harus dengan yang baik persahabat. Kita lihat juga di postingan Les First Hong Kong yang mengunggah kebersamaan fanbase base yang luar biasa namun kita dibikin salvo kalimat caption panjang yang ditulis di unggahan ini. Di situ dikatakan kami berharap di sini kalian orang-orang baik dan jangan ada yang jadi pengkhianat. Semoga yang di sini di belakang tidak membicarakan atau mencelaikan adminnya, karena mimin tahu siapa yang sudah menjadi bumerang. Keep silent. Untung saja adminnya tidak asal ceplak di sosmed berharap dan berharap kalian menjadi teman yang baik untuk selamanya. Maaf lahir batin. Jangan bertanya siapa orangnya, tetapi kalian tahu sendiri kok Tuh persahabat ya. Di sini menjelaskan bahwa ada salah satu tentunya fans persahabat ya, yang sudah tentunya menjadi bumerang doakan saja mudah-mudahan persahabat ya semuanya makin kompak dan makin solid di postingan ini pun begitu banyak persahabat tanggapan komentar yang diberikan di antaranya dari akun hanil skor 2076 anusker leslar UNSKER lovers UNSKER turki mengatakan kalimat komentar Jikalau orang terdekat berkhianat pada kita, berarti dia lagi hilap siapa dia dan siapa teman dia yang sebenarnya. Dikala dia sadar bahwa teman kawan saudara yang terbaim untuk dia, pasti dia akan kembali ke kita dengan sadar diri akan legowo meminta maaf. Keep strong untuk Leslar Lovers Hong Kong Yang begitu luar biasa Kalian itu tangguh, setia, loyal Dan membanggakan Leslar Lovers di seluruh penjuru dunia Strong untuk Les Lovers Hong Kong Bentuk support dan dukungan kepada admin Leslar Lovers Hong Kong Kemudian juga persahabat ada tanggapan dari Bunda Luffy Masya Allah, saya selalu orang baik di luar sana Yang selalu support Leslar Family tanpa batas Wow tentunya ya ya Begitu banyak dukungan yang diberikan Namun ada juga yang penasaran dengan siapa sih pengkhianat katanya persahabat Doakan saja mudah-mudahan semuanya makin kompak, makin solid mensupport Lesti dan Rizky pilar Kemudian juga berikutnya persahabat kita lihat ada informasi juga dari Reslal Force Hong Kong Bakal ada agenda persahabatnya ada acara dalam rangka bulan puasa mengadakan doa bersama sekaligus berbagi takjil buat seluruh Leslar Lovers Hong Kong jangan lupa datang dia ya, waktu pelaksanaannya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 pukul 13.30 sampai dengan selesai ini diadakan di Hong Kong yang berada di negara Hong Kong silahkan bersama yang mau berpartisipasi yang mau ikut juga info langsung hubungi Kak Maria sebagai admin persahabatnya nomornya sudah tertera semangat mudah-mudahan acaranya berjalan lancar, makin solid makin kompak dan mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan amin. Masih menunggu kabar terbaru hingga cidukan vitamin lainnya di hari ini? Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru. Kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Rizky pilar. Ini dulu informasi di siang ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bermin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.